Baiklah para sahabat, let's learn, pun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Tentunya kita ke unggahan pertama persahabat sahabat, dia ada sebuah unggahan spesial banget nih buat kita semua para fans dari akun Indosiar ya. Tentunya kita lihat nih, di akun Instagram pribadi Indosiar sini memposting bersama dia Ya ada sebuah postingan nih, kita lihat ada sebuah kalimat di situ Dukung duta provinsi jagoanku Dan tentunya ada sebuah kalimat juga, Mim ada Leslar gak nanti? Wow, ada sebuah kalimat caption tentunya di pasal dikatakan ini dia isi komentar, mimin kalau lagi nge-post LIDA 2021 kira-kira malam ini ada mereka nggak ya? wow <tentunya>, tentunya memang kompak banget, solid banget ya dari idola kesayangan kita ini Leslar Longforce tentunya walaupun postingan indosiar. Berbeda tentunya Komentarnya pasti Leslar Itulah mudah-mudahan tentunya kekompakan kita kesetan kita selalu diberikan Kelancaran serta kebahagiaan Tentunya Dalam postingan tersebut banyak sekali komentar Banyak sekali respon dari para nih. salah satunya dari akun Instagram Leslie Bilar gallery Underscore Disitu mengatakan dalam kolom komentar apapun acaranya Tetap Leslar yang ditanya best Katanya orang sahabat ya ini salah satu menunjukkan bahwa Rovers tentunya sangat kompak dan solid, ya. Mudah-mudahan saja, tentunya kita semua selalu diberikan kebahagiaan, amin. Ya, rumah alamin. Dan untuk ke kabar berikutnya, persahabat ada kamar spesial dulu buat kita semua orang fans, ya, ada unggahan nih dari akun Instagram. Les Lawrence Indonesia 2020 Yang mana disini meripost postingan dari Antv sahabat ya Ini tentunya ada uji fokus ya Sahurnya Facebookers Temukan 5 nama pemain sahurnya Facebookers Di bawah ini Wow, para sahabatnya ini uji quiz nih buat kita semua Mari kita temukan 5 nama pemain sahurnya Facebookers Para ya Tentunya jangan lupa Cari nama Rizky Lawrence Para ya jadi, idola kesan kita harus di nomor satu kan nih Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan, kebahagiaan terus buat kita semua Dalam postingan sebut juga tadinya banyak sekali komentar, banyak sekali respon juga nih dari para fans ya yakni dari akun Instagram LZ Bunda Pasien Rizky mengatakan langsung nemu Rizky Bilar katanya ya ada juga komentar lain dari akun Indri Lestari21 itu mengatakan yang pertama aku lihat ada nama Abang Bidom. Wow tentunya Risti Bilar selalu ada di hati dari para fans yang mudah-mudahan selalu kompak, selalu solid untuk mendukung idola kesayangan kita untuk selanjutnya, bersahabat ya. Ini adalah vitamin yang kita tunggu-tunggu. Akhirnya muncul ya bersahabat ya, ada sebuah unggahan spesial banget nih buat kita semua, para fans. Kita lihat, bersahabat ya. Wow, wow, tentunya ini adalah vitamin banget buat kita. Baru muncul banget, bersahabat ya, ketika tentunya live Instagram dari ini nih, sepupunya dari Dedek Lesti, bersahabat ya. Di situ tentunya memperlihatkan kebersamaan dari Lesti dan Rizky Bilar yang sedang duduk berdua bersama ya. Di sini Dedek Lesti dan Bilar sedang duduk berdua nih. Wow, tentunya melihat begini ya. Kita langsung bahagia aja, para sahabat ya. Ini benar-benar vitamin buat kita semua para fans. Mudah-mudahan kita doakan selalu buat hubungan idola kesayangan kita selalu diberikan kelancaran sampai menuju malam. Postingan tersebut lagi di kembali oleh akun Instagram Oleh Selatan Score Indonesia 2020. Pasalnya di situ menuliskan sebuah kalimat caption dikatakan vitaminnya keluar guys katanya ya. Tentunya banyak sekali komentar, banyak sekali respon juga nih dari para fans. Kita lihat sahabat ya dari akun Angelina Febrianti 35 Risto mengatakan sahabat kayaknya semalam ya Kita lihat juga nih sahabat ya baju dari Lestina Bang Bilar nih Wow kayaknya bener nih kayaknya ini postingan semalam baru muncul sahabat ya Tentunya melihat begini aja kita sudah bahagia banget ya Mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada idola kita Lesti dan Rizky Bilar dan untuk selanjutnya ada komentar juga persahabat ya dari akun ayu336 di sini mengatakan Bibi ini Leslar cabang keluarga wajib digabungkan sama eno aduh yuk bang jadi persahabat ya. Tentunya selanjutnya ada komentar juga nih dari akun Instagram. Nikain3073 disitu mengatakan dalam kolom komentar bajunya yang kemarin ini tapi aku sih yakin malam ini mereka juga lagi barengan. Wow tuh respon banyak sekali ya para sahabat ya yang selalu mensupport selalu mendukung buat hubungan idola kita nih Lesti dan Rizky Billar. Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran sampai menuju hari H nanti, amin Dan tentunya kita menunggu kejutan barunya nih persahabat Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik kembali Kabar bahagia dan tentunya vitamin segar yang membuat kita semakin bahagia Dari idola kesayangan kita Mungkin ini adalah informasi di malam hari ini para sahabat bagaimana tanggapan kalian ini silakan berkomentar yang belum mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh